Halo warganet semua, sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai cara mendapatkan token gratis dari layanan pln.co.id yang merupakan program dari kompensasi pemerintah untuk membantu masyarakat. Jadi langsung saja menuju websitenya, buka browser. Ketikan layanan pln.co.id ini alamatnya. Dan warganet semua bisa menuju layanan informasi pada gratis diskon stimulus PSBB klik lalu masukkan ID meter atau nomor pelanggan jadi ID meter itu bisa di, kita lihat di rumah masing-masing pada KWH uh, listrik oke saya akan ketikkan nomornya nah setelah ini selesai Jangan lupa untuk verifikasi pengamanan kode 38 n 5 Nah, oke. Okay. Lalu klik cari. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Untuk token nominal yang didapatkan bersebesar 36.811 rupiah. Nah, ini bisa. Ini gratis kita dapatkan berupa biaya dari distribusi pengen nah kita lihat di bawahnya di sini catatannya kompensasi listrik gratis atau diskon diterima pelanggan dengan bentuk token yang akan diberikan setiap bulan pada bulan April, Mei dan Juni jadi selama tiga bulan ke depan program kompensasi pemerintah untuk membantu masyarakat oke itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua terima kasih